guys kembali lagi di sini bersama saya yaitu bang Epen slot ya guys ya kita mencari hmm, slot gacor hari ini ya guys ya jadi kita mencari pola-pola slot gacor untuk hari ini ya guys ya dan tak lupanya saya untuk mengenalkan kalian di mana saya bermain, yaitu di web kesayangan gua, yaitu di Rupiah 138 ya guys ya. Jadi buat kalian semua yang belum pada daftar, buruan daftar guys ya di Rupiah 138 karena Rupiah 138 tidak pernah ingkar janji ya guys ya. Oh dikasih free spin nampaknya kita bawa modal receh-receh saja ya guys ya. Kita dikasih free spin di awal. Kita tengok apakah kita dikasih free spinnya oleh Get of Olympus ya guys. Kakek laknat kakek. kakek. Semoga kakek bersahabat untuk hari ini ya guys ya. Yuk kita kembali lagi ke game. Oke kuningnya pecah. Jang pasir pecah. Bangke, bangke babi, babi. Sabar guys, jangan lupa kopi udutnya ya guys ya. Karena gua nyari kontennya santai-santai aja guys. Sama seperti kalian yang sekarang lagi nonton ya udah santai-santai aja ya kan. Santai-santai sambil seruput kopi dan udutnya Oke, ungu pecah. Nampaknya kali ini skaternya agak lumayan kurang ya guys ya. Kurang ini guys. Kurang ini guys. Kurang ini. Kurang sekali. Hmm, tapi belum ya. Hmm, belum belum belum. Belum masih kurang guys. Jadi kenapa gua sekarang bermain di gate of Olympus atau di Rupiah 138 di web kesayangan gue guys ya karena gua tadi barusan ngecek temen gua bahwasannya gua kemarin ngasih tahu ke temen gua kalau eh, kurang satu kurang satu babi cok nggak mau dikasih turunkan skaternya gua dikasih tau temen gua rekomendasi dari web yang apa yang gua mainin dari temen gua temen gua langsung dikasih maxwin, dengan dikasih maxwin langsung cuk untuk new member new member kalian semua buat member member baru coba buat member baru ya guys ya Siapa tahu seperti nasib temen gua Yaitu itu dikasih maxwin. Ya, meskipun gak dikasih maxwin, minimal JP lah ya. Dan buat kalian semua, tak lupanya saya untuk mengingatkan kalian untuk selalu support support saya ataupun bantu saya, guys ya. Biar saya selalu semangat untuk menjalankan atau menjalankan juga ibadah, Cuk. Apa maksudnya? melakukan dan mencari konten-konten terbaik buat kalian semua ya guys ya yaitu di klik tombol like di share-share ke semua penghujung ke semua penghujung Indonesia maupun manapun ya guys ya jadi kalian share-share ke situ terus like dan jangan lupa untuk selalu di subscribe untuk kalian yang baru pada nonton ini ya guys ya dan jangan lupa untuk selalu klik tombol lonceng biar ketika saya se ketika gua lagi upload kalian menjadi nomor satu yang menonton konten-konten dari Bang Epen ya guys ya kita pokoknya selalu mencari slot gacor hari ini guys ya jadi kita mencari mencari dan mencari untuk untuk ya biar bisa buat rekomendasi buat kalian yang semua yang mau menyocok mungkin dan jangan lupa ikutin pola dari bang Epen ya guys ya ini kok oke okay lah masih masih bisa lah ya gua kembali lagi ke game dan kita langsung saja Spin lagi guys. gua Spin quick SS dengan double change nya gua on kan gua Spin 70 kali ya guys ya kali 12nya connect co Hmm, babi cuman satu kali koneknya babi-babi. Dan gua bermain di bet 3000 ya guys ya. Gua bermain di bet 3000. Masih 157. Uh, kurang satu bangke. Usman, Usman. Belum, sabar, sabar guys, sabar guys. Gua nggak lama nyocolnya ini kalau memang dikasih dua langsung saja lah kalau ini mau dikasih JPJP, -JP, gua langsung ke tempat dimana saya mau bersenang-senang paham kan kalian guys ya mm, kali 10 cancok tawannya enggak mau diturunin babi paksa skaternya kurang dua lagi tuh maunya gua langur kurang dua oke kuningnya kuningnya paksa nggak mau dipaksa ya guys ya Kuning, ayo skaternya paksa skater cancuk paksa skater nggak mau turun ya guys ya kok jadi gue marah-marah guys ya ini karena akibat nggak JPJP -JP nih sabar sabar sabar um, mati kau anjing nggak connect belum belum sabar sabar hmm, nggak mau turun juga ayolah usman usman Oh, yu, us. Kali dua lima cok! Konek, mahkota mati, kau Usman! Bo! Oi! E, Konek! Kuning. Oke, kuningnya! Campasir, campasir, campasir, campasir! Babi cuk Tapi udah dikasih kemenangan Dua juta 187 tujuh meninjau, kau Kak Usman! ui gak nyangka cok! Dan udahlah, gua gak mau lama-lama lagi lah. Udah ini anjing udah dikasih 2 juta cok! Gimana kan JP kan gua kan. Makanya buat kalian semua jangan lupa untuk selalu ikutin konten-konten dari Bang Epen ya guys ya. Buat semuanya thank you thank you yang selalu support saya guys dan jangan lupa untuk selalu menonton konten dari Bang Epen ya guys ya. Buat admin rupiah 138 tolong segera diproses. Withdraw dari Bang Epen ya. Jadi di sini gua mau withdraw saja, guys ya. Oke guys, sekian banyak terima kasih buat kalian semua yang sudah selalu nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.